Bersama surat ini hmm? kami menyampaikan ya? bahwa Ananda Nusa hmm? terpilih sebagai perwakilan dari sekolah hmm? Untuk mengikuti pertandingan bola tingkat <coughs> SD sejabodetabek Hah? Yang bener Umah? Kesel baca kan umah? Iya nih, coba Nusa baca sendiri <laughs> Alhamdulillah Selamat ya sayang Nusa keputin Kepilih, kepilih. keren, keren. Nusa kepilih itu masya yeay. Allah, ya, yes, yes, bangga yeay. sama Nusa. <laughs> wah, wah, wah, Kanusa girang banget sih. Hmm, <tik> pasti dapat hadiah dari Uma ya. Hmm? Sini, sinilah. sini, eh, eh, <tik> <tik> Nusa terkabul, Ra. Nusa kepilih. di tabik ras hey, hey. <laughs> Alhamdulillah Nusa Selamat ya Nusa. Uh, kita lanjut latihan yuk. Latihan lagi Nusa. <laughs> Wah <Wow. laughs> kenapa bisa Nusa yang kupilih ya? Kalau ngomongin skill Abdul kan nggak kalah jago dari Nusa. Hmm, udah latihan serius, kalau ya, nggak kepilih, ah, eh, fair. <tik> <tik> ya Allah, Abdul kan udah berdoa. Kalau Abdul pengen banget jadi perwakilan sekolah, eh, Nusa, Rara, <tik> kalian udah dari tadi di sini? Iya.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 Ya dul, selain itu juga banyak waktu mustajab Waktu di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Contohnya pas azan Antara azan dan Iqomah terus hmm, Pas turun hujan, ya kan kak? Bener, Kak? Oh, iya ya, sekarang aku udah ngerti ada perdoa Eh, azan asar tuh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 Makasih ya Ra. Sama-sama, Kapul. Ini Nusa. Yuk, dulu. Yuk. Dul. Nanti ajarin Nusa begliling ya. Jauh gitu. <tuh> nah.